Chelsea dipastikan sudah deal dengan winger Manchester City, Rahim Sterling. Dilansir Fabrizio Romano, Chelsea dan City sudah menemukan kesepakatan soal transfer Sterling. The Blues akan membayar nilai transfer sebesar 45 juta pounds atau setara dengan 810 miliar rupiah. Ekkangnya Sterling dari Etihad Stadium tidak terlepas dari menit bermainnya yang sangat kurang. Dalam dua tahun terakhir, Sering jarang mendapat kesempatan sebagai starter di pertandingan besar. Ia lebih sering masuk lewat bangku cadangan. Dengan adanya piala dunia di akhir tahun, Sterling harus bermain konsisten agar bisa menjadi starter di timnas Inggris. Di sisi lain, City harus mencari pengganti Sterling untuk musim depan, agar memiliki kedalaman squad yang bagus. Siapa sajakah pemain yang diproyeksikan untuk mengganti Sterling? Sejak rumor kepergian Sterling beredar, Gnabry sudah santer diberitakan akan merapat ke Etihad Stadium. Ia dikabarkan menolak untuk memperpanjang kontraknya yang tinggal setahun lagi bersama Bayern Munchen. Gnabry sendiri kabarnya ingin kembali ke Inggris setelah sebelumnya gagal bersama Arsenal. Munchen akan melepas Gnabry di harga 35 juta pounds. City sampai mengirimkan scout ke Jerman untuk langsung memonitor Gnabry. Winger RB Leipzig ini sedang diincar oleh banyak klub termasuk City. Gnabry bisa menjadi pengganti Raheem Sterling yang sepadan karena kemiripan gaya bermainnya. Ia memiliki finishing yang cukup bagus. Bahkan musim lalu ia sempat mencetak hat-trick ke gawang City di Etihad mengikuti jejak Lionel Messi. Namun pemain asal Perancis ini di dibanderol cukup mahal, yaitu 75 juta pound sterling. Pemain muda dari Akademi City ini adalah salah satu pemain muda yang paling menjanjikan saat ini. Guardiola berniat untuk mempromosikan Palmer ke tim utama di musim depan dan akan bermain lebih sering lagi. Musim lalu ia menjadi pemain yang cukup penting bagi City U23 yang berhasil juara Premier League 2. Musim lalu ia mencetak 21 gol dan 10 assist dari 26 pertandingan di Premier League 2. Opsi ini menjadi yang paling murah karena tidak perlu membayar apapun. Namun sebagai pemain muda ia masih belum memiliki pengalaman di level yang tinggi. Semoga saja ia bisa berkembang cepat dan bisa mengikuti pendahulunya, Bill Foden. Julian Alvarez sejatinya adalah seorang striker murni, namun ia juga bisa bermain di sayap kanan. Ia sering bermain di posisi tersebut di klub lamanya, River Plate. Karena itulah Guardiola mendatangkan striker Argentina tersebut yang bisa bermain di berbagai posisi. City bisa menggunakan Alvarez dan Palmer sebagai opsi yang murah untuk mengganti Sterling Patut dinantikan bagaimana Alvarez beradaptasi dengan taktik Guardiola Opsi ini mungkin menjadi yang paling aneh dari semua Namun ada saja kemungkinan kalau Neymar akan pergi ke City. Ia dikabarkan tidak dibutuhkan lagi di PSG Guardiola memang sudah lama mengagumi gaya main Neymar dan ia tertarik untuk mendatangkan pemain Brazil tersebut. Namun harga yang dibayar pasti akan mahal dan gajinya juga akan tinggi. Neymar juga akan menjadi pengganti yang sepadan untuk Rahim Sterling. Siapa yang akan diambil untuk menggantikan posisi Rahim Sterling? Apakah harus membeli dari luar atau memakai pemain yang sudah ada? Tulis di kolom komentar...